ke atau bak keramat udah... ya, jadi... udah... ayo dapat yeah. ada pada... pada... Apada... acara acara haul a'far It's good to Nya eh, eh. ah. Kamu, kamu ya, pengamanannya. Oke, gitu guys. Ya, Hari apa? kita sebentar. kita ikuti rombongan ayo udah oke gitu dulu guys karena kita rombongan sudah mau kembali ke Magelang kita nggak bisa menyiarkan live gema sholawat nah makanya oh makan dulu berarti ayo kamu memang di mana Masih persiapan untuk gemas selawat dalam langkah haul Akbar Shah Maulana syamsuddin atau yang sering disebut Mbah Keramat. Suasananya cukup kondusif. Teman-teman banser siap untuk pengamanan. Oke, sekian dulu live kali ini dari makam Mbah Keramat di Kelurahan Subi Kabupaten Malang. Assalamualaikum, jumpa lagi di lain kesempatan.